Musa mengutus 12 mata-mata ke negeri perjanjian 10 dari mereka berkata Dengan pertolongan Tuhan, pasti bisa Karena takut, bangsa itu percaya pada 10 mata-mata tadi Yosua dan Kaleb yang akan memasuki negeri perjanjian ini. Setelah empat Yosua mengutus dua orang mata-mata ke Jericho. Mereka bertemu Rahab, wanita yang menyembunyiku. Mereka beri... Sebalah dahulu membawa tabut perjanjian. Saat kaki mereka menyentuh sungai, tang menyeberang di tanah kering. Selama enam hari. Berbarislah mengelilingi Yeriko sekali sehari Tiuplah trompet Bersoraklah Tembok kota akan runtuh Tembok-tembok Yeriko pun runtuh Sekali lagi menjajah mereka selama empat puluh tahun. Itu Tuhan memilih. Ibu Simpson menerima janji dari malaikat bahwa ia akan punya anak lelaki, anggur. Tidak akan menyentuh sesuatu yang sudah mati. Tidak, Tuhan menjadikan Simpson sangat kuat. Ia membunuh seekor singa, lalu lebah-lebah bersarang di bangkainya dan menghasilkan madu. Simpson menyentuh bangkai singa itu. Ia melanggar... Hmm. Ia kekuatan Simpson. Berkali-kali, Delila menanyai Simpson. Akhirnya, Simpson memberitahu Delila rahasianya. Kalau rambutku dipotong, kekuatanku akan hilang. Maka, waktu Simpson tidur, Delila memanggil orang untuk memotong rambutnya. Lenyaplah kekuatan Simpson ketika orang Filistin datang. Dengan mudah mereka menangkap Simpson. Mereka membuat mata Simpson buta. Menyeret batu penggiling yang amat berat. Perlahan-lahan rambut Simpson tumbuh. Orang Filistin membawanya ke kuil. Simpson memohon agar Tuhan membuatnya kuat sekali lagi. Simpson berdiri di antara dua pilar besar. Lalu mendorong kedua pilar itu. Kuil Roboh. Semua orang Filistin tewas. Begitu tapi Tuhan tak pernah ingkar. Kelaparan mencari makanan Anak-anaknya menikahi wanita Moab Yaitu Orpa dan Ruth Lalu kedua putra itu meninggal juga Ketiga wanita itu pun menjanda Sesudah kelaparan di Israel berakhir, Naomi memutuskan untuk pulang kampung. "Tinggallah di Moab!" Orpa tetap di Moab tetapi Ruth berkata Tuhanmu akan menjadi Tuhanku Maka Ruth bersama Naomi kembali ke Israel Saat itu di Israel sedang mengulir jelai yang tersisa di ladang Ladang itu milik Boas, kerabat Elimele. Boas mendekati Ruth. Kau amat baik hati pada Nau meninggalkan kampung halaman sendiri. Kiranya Tuhan memberkatimu. Ia memberi Ruth makanan dan menyuruh para pegawainya memperhatikan Ruth. Ruth menceritakan ini kepada Naomi. Naomi tersenyum. Waktu seseorang meninggal, kerabat terdekatnya harus mengurus keluarganya. Kerabat ini harus menebus mereka. Tetaplah di dekatnya. Maka Ruth pun tetap di dekat Boaz. Boas makin hari makin menyukai Ruth. Boas meminta Ruth untuk menikah dengannya. Lalu Ruth melahirkan anak laki-laki bernama Obed. Anak Obed bernama Isai. Dan anak Isai bernama Daud, Raja Israel yang terbesar. Demikianlah Tuhan memberkati Ruth seperti doa boas. Hana sedih karena mandul, tak punya anak. Ia berdoa dan Tuhan memberinya anak laki-laki, namanya Samuel. Hana amat bersyukur, jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ. Bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. Hmm. Ini aku, katanya. Aku tidak memanggilmu, kata Eli sambil mengantuk. Kembalilah tidur. Uh. Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Ella. Huh? Ini aku. Katanya. Sam kembalilah tidur. Setelah ini terjadi tiga kali, Eli berkata, Tuhanlah yang memanggil Samuel. Kalau ia memanggil lagi, kata Eli, jawablah begini, Samuel, kata Tuhan, maukah kau menjadi nabiku? Dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku Mau Tuhan J hmm. Oh. Hmm. Oh. Hmm. Raja pertama Israel bernama Saul Raja Saul tidak taat pada Tuhan maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi Raja Israel yang baru. Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati tujuh putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. Bukan, yang penting bagiku adalah isi hati orang itu. Esai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di Padang Belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, Dialah orangnya. Daud pun diurapi menjadi Raja Israel yang baru. Juri raksasa Filistin menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia semua orang Israel gemetar ketakutan Itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Daud, Aku akan melawannya. Kata Daud Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas Dia pasti akan menolongku melawan Goliat Daud mengambil lima butir batu dan ketapel Memangnya aku ini anjing Goliat meraung galak Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku Tapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel Masangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. menjadi raja yang besar. Setelah Salomo wafat, umat Tuhan diperintah oleh banyak raja yang jahat. Salah satu yang paling jahat adalah Raja Ahab. Istrinya Isabel menyembah Dewa Baal. Isabel membujuk Ahab dan umat Tuhan agar menyembah Baal juga. Karena dosa-dosa mereka, Tuhan tidak mengirimkan hujan selama beberapa tahun. Lalu Tuhan mengutus Elia, nabinya, menghadap Raja Ahab. Perintahkan semua orang, termasuk nabi-nabi Baal, untuk menemui aku di atas Gunung Karmel. Akan kubuktikan siapa Tuhan yang benar. <tik> semua orang berkumpul di gunung itu. Lalu Elia berkata kepada mereka, "Pilihlah." Kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Tet hmm. Hmm. Meletakkannya di mesbah, lalu berdoa. Siapa hmm. yang mengirim api untuk membakar lembu itu... Dialah Allah yang benar. Tidak ada api turun. Sambil tertawa Elia berkata. Mungkin Baal sedang tidur. Berteriaklah lebih keras. Mereka pun berlalu. Elia membangun sebuah mesbah. diletakkannya lembu jantan dan kayu, dialu semuanya disiram air sampai parit itu penuh. Api turun dari surga Api semua orang dan berseru Tuhan itu Allah Umat Tuhan tidak taat lagi padanya maka Tuhan membiarkan mereka ditawan musuh, negeri mereka. Daniel adalah salah seorang Yahudi yang ditawan di Babel. Ia percaya kepada Tuhan dan berdoa padanya tiga kali sehari. Tuhan memberkati Daniel sehingga ia menjadi pemimpin yang berkuasa di negeri itu. Ia boleh berdoa kepada Raja Darius. Siapa yang tidak patuh akan dilemparkan ke kandang singa. Darius setuju. Ah. Daniel tetap berdoa pada Tuhan, jadi ia ditangkap. Darius sedih sebab ia menyukai Daniel. Darius sadar telah dijebak, namun tak bisa lagi mengubah undang-undang itu. Daniel dilempar ke kandang singa. Singa-singa itu mengaum dan merangkak ke arah Daniel Lalu datanglah seorang malaikat Tuhan yang mengutusnya Malaikat menutup mulut singa-singa itu Saat fajar. Darius datang untuk melihat apakah Daniel masih hidup. Raja amat bergembira. Daniel ditarik keluar dari kandang singa. Lalu Raja Darius menyuruh agar musuh singa-singa itu menghabisi mereka. Raja Darius memerintahkan rakyatnya agar menghormati Tuhannya Daniel yang kuat dan hidup. <San> Esther adalah Ratu Persia. Esther itu orang Yahudi. Mordecai, sepupu Esther, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasieweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordecai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordecai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Weros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Weros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordecai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Esther. Ubahlah rancangan baginda raja, pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati, jawab Esther. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Esther dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Esther dan memanggilnya masuk. Haman sen di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Esther pada Weros, Haman, seru Esther. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikan Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Nehemia adalah juru minuman raja Arta Sasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja, dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Arta Sasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya Ini pekerjaan berat Katanya pada bangsanya Mereka bekerja berkelompok Atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu, tembok kota mulai dibangun kembali. Mulanya musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Pilatus bertanya kepada Yesus, Benarkah itu? Jawab Yesus, Aku Raja, tapi bukan atas dunia ini. Yesus tak bers aku akan membebaskannya Namun orang banyak berteriak Bunuh dia! Kota Duri Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib Dan membawanya naik ke atas bukit Atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus di salib. Yesus tergantung di sana, di antara dua orang penjahat. Tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Selamatkan orang lain. Kenapa tak bisa selamatkan diri sendiri? Ampuni mereka, Bapak, kata Yesus. ...sesaat se sudah selesai. Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini... ...karena kasihnya yang amat besar. <San> <San> Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf... Memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu Berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu Malaikat Gabriel memberitahu Maria, Kau akan punya anak. Bagaimana mungkin? Tanya Maria. Aku belum menikah. Roh kudus akan turun atasmu pun percaya. ia telah bertunangan dengan Yusuf Tetapi Yusuf tidak percaya cerita Maria Maka malaikat mengunjungi Yusuf juga Maria tidak berdusta berganti bulan mereka berdua pergi ke Bethlehem kampung halaman Yusuf Maria siap untuk melahirkan bayinya Tetapi semua penginapan di Bethlehem penuh, maka Anak Allah lahir di kandang ternak. Dibungkus kain, mereka menamainya Yesus. Malam, kabar baik, kata malaikat. Juru selamatmu telah lahir. Ia ada di Bethlehem, terbaring di palungan. Tiba-tiba muncul banyak sekali malaikat... ...sehingga langit seakan tertutup oleh mereka... ...dan damai sejahtera bagi mereka yang berkenan kepadanya. Oh. Oh. Setelah malaikat pergi... Para gembala bergegas ke Bethlehem. Mereka bertemu bayi itu, sang juru selamat, terbaring di atas tumpukan jerami. Setelah melihat Yesus, para gembala memasuki kota. Mereka sangat gembira. Mereka menceritakan apa yang terjadi kepada semua orang dan memuji Tuhan atas segala perbuatan. Mulanya, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ia menjadikan segalanya sempurna. Ia pun menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ia mengasihi kita dan ingin menjalin hubungan akrab dengan kita. Sayangnya, Asa membawa kematian ke dalam dunia dan memutus hubungan kita dengan Tuhan. Akibat dosa adalah maut. Dosa tidak bisa mencegah Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana. Karena kasihnya kepada kita, Tuhan mengutus putranya Yesus ke dunia. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Namun Yesus datang hmm. untuk me Yesus menyembuhkan yang sakit dan membuat banyak mujizat lain. Ia menyambut yang kesepian. Ia mengajar orang tentang kasih Tuhan. Hidupnya yang sempurna menunjukkan kepada kita seperti apa kasih itu. Meskipun Yesus tak pernah berdosa, Ia mati disalibkan bagi dosa-dosa kita, karena Ia mengasihi kita. Dengan cara ini, Yesus menjalankan rencana Tuhan untuk... Tiga hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian mematahkan kuasa dosa dan maut. Lalu ia kembali ke surga. Kini Yesus hidup selamanya. Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Ia mengirim roh kudus untuk berdia untuk hidup sesuai kehendak Tuhan saat ia menciptakan kita. Satu hari nanti, saat Yesus kembali, Tuhan akan menjadikan segalanya sempurna lagi. Percaya kepada Yesus akan hidup bersamanya selama-lamanya. Tuhan mengasihimu. Ia menciptakanmu unik dan istimewa dan Tuhan. Siapkah kamu menjadi bagian dari kisah Tuhan? Musa mengutus dua belas mata-mata ke negeri Perjanjian. Sepuluh dari mereka berkata, kita tak mungkin mengalahkan orang-orang di sana. Namun kata Yosua dan Kaleb. Karena takut, bangsa itu percaya pada sepuluh mata-mata tadi. Kata Tuhan, Yosua dan Kaleb yang akan memasuki negeri perjanjian ini. Setelah 40 tahun Yosua mengutus dua orang mata-mata ke Yeriko. Mereka bertemu Rahab, wanita yang menyembunyikan dan membantu mereka lolos menuruni tembok. Bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Imam-Imam berjalan sungai, arus air berhenti mengalir. Setiap orang menyeberang di tanah kering. Selanjutnya Jericho. Tuhan memberitahu Yosua. Selama enam hari, berbarislah mengelilingi Yeriko sekali sehari. Di hari ketujuh, kelilingi kota itu tujuh kali. Tiuplah terompet. Yosua percik tembok-tembok Yeriko pun runtuh. Mereka merebut kota itu. Rahab dibiarkan hidup. Yusuf melayani potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf di penjara. Di penjara, Yusuf berjumpa dua orang hamba Firaun. Mereka bermimpi, dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan. Dua tahun kemudian, Firaun mendapat dua mimpi yang amat meresahkan. Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. makanan akan berlimpah ruah, kata Yusuf. Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang tujuh tahun kelaparan hebat. Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah ya, Yusuf menjadi pimpinan bi berkuasa daripada Yusuf Saudara-saudara <SILENCIO> Yusuf pergi ke kepada Yusuf <SILENCIO> namun tidak mengenali dia saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Oh. Saudara-saudaranya ketakutan, Yusuf. Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari... Bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan. Setelah. Mereka sudah di dekat Laut Merah ketika Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka. Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Firaun, mereka amat ketakutan, tetapi tuhan-tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah. Nampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel pun berjalan melintasi Laut Merah. Dan tentaranya mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tuhan menyuruh Musa mengulurannya tenggelam. Tuhan menuntun umatnya melintasi padang gurun. Ia memberi mereka makanan dan air gunung itu. Kek, kek, kek. Mm -hmm. <tuh> kek, kek. Dengan diselimuti api dan asap, Musa naik ke puncak gunung itu dan Tuhan turun menemuinya. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Jangan membuat berhala. Perlakukan namaku dengan penuh hormat. Istimewakan hari sabat <SISTER> <SISTER> Hormati orang tuamu Jangan membunuh Setialah jangan berbohong Jangan iri pada orang lain atau apa yang dimilikinya. Sekarang mereka tahu cara menaati Tuhan. Makan, kata murid-murid Yesus. Namun, Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa mereka bisa mempercayai Tuhan. Kalian beri saja mereka makan kata Yesus. Wah, berapa banyak makanan yang kalian miliki? Tanya Yesus. Oh. Huh? Hmm? Huh? Huh? Di sini ada anak laki-laki, kata Andreas. Ia punya lima roti dan dua ikan kecil. Yesus tersenyum. Bagus sekali. Suruhlah orang-orang itu duduk di rumput. <tik> Duduklah mereduh. Lalu ia memecah-mecahkannya agar dibagikan oleh para muridnya. Murid-murid wow. Yesus membagikan roti dan ikan itu kepada semua orang. Ada lima orang laki-laki... Juga banyak wanita dan anak-anak. Setiap orang makan sebanyak yang mereka mau. Sesudah itu, para murid mengumpulkan sisanya. Ada 12 keranjang penuh yang tersisa dari 5 roti dan dua ikan tadi. Orang-orang tahu bahwa mereka bisa percaya Tuhan akan memelihara mereka. menjanjikan seorang putra kepada Abraham dari putra itu hmm? akan lahir banyak hmm. sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua hmm? untuk punya hmm. anak Ketika usia Abraham seratus tahun dan Sarah sembilan tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Tuhan telah membuatku tertawa, katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Isak memikul kayu bakarnya bersama-sama mereka mendaki gunung itu. Mana anak domba yang akan kita persembahkan? Abraham menata kayu di atas mesbah, mulai mengikat Ishak, dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tiba-tiba, seorang malaikat berseru, "Abraham!" Janjinya Lihatlah semak-semak itu Ada domba jantan yang tanduknya terus. <tik> Maka Abraham mengorbankan domba itu Menggantikan putranya Ia menamai tempat itu Tuhan akan menyediakan karena Tuhan sudah menyediakan korbannya, seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Para pemimpin agama heran, maka Yesus menceritakan sebuah kisah tentang kasih Tuhan. Begini ceritanya Seorang pria memiliki dua anak laki-laki Si bungsu meminta uang yang satunya kepada si bungsu <tuh> si bungsu pindah ke negeri yang jauh dihamburkannya semua uangnya lalu datang dia amat lapar dan ingin sekali makan makanan babi itu hamba-hamba ayahku jauh lebih enak hidupnya daripada hidupku ini pikirnya Aku akan pulang saja, primaku menjadi hambanya. Si Bungsu pun pulang, meluknya. Aku tidak layak menjadi anak ayah, katanya kepada ayahnya. Mengambilkan jubahku yang terbaik untuk anakku ini, kata sang ayah pada hamba-hambanya. Si sulung marah ketika mendengar ada pesta. Ini tidak adil. Ia mengurut. Aku tekun bekerja, tapi tak pernah mendapat apa-apa. Ia menghamburkan uang ayah, tapi malah mendapat pesta. Segala milikku adalah milikmu juga," jawab ayahnya. "Adikmu tadi mati, kini ia hidup kembali. Tadi ia hilang ini ia ditemukan Kita bisa apa lagi selain merayakannya Kyai Rus, kepala rumah ibadah terserunya Kalau engkau menumpangkan tanganmu padanya, aku yakin ia akan hidup Kita menembus kerumunan orang, lalu bertemu beberapa orang dari rumah Yairus. Anakmu sangat takut. Percayalah, maka anakmu akan sembuh. Yesus Anak ini tidak mati Ia hanya tidur Orang-orang menertawakan Yesus Yesus beserta tiga orang muridnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes masuk ke rumah bersama Yairus dan istrinya. Anak perempuan itu terbaring di sana, seperti yang dikatakan semua orang. Oh. Yesus memegang tangan anak itu, lalu katanya, Bangunlah nak, anak itu pun bangun, ia bahkan berjalan-jalan di kamar, Istrinya amat takjub. Yesus melarang mereka menceritakan perbuatannya itu kepada siapapun. Sekarang, kata Yesus, anak ini sepertinya perlu diberi makan. hidup di dunia yang indah Lihat saja benda-benda menakjubkan yang ada di sekelilingmu Suatu dimulai Pada mulanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan melintasi kegelapan itu malam. Hari pertama selesai. Ada di bawah Ia menyebut batasan itu langit Hari kedua selesai dan air itu lautan. Lalu ia membuat tumbuh-tumbuhan. Ada rumput, tanaman berbiji, juga pepohonan. Hari Untuk malam juga, semua bintang hari keempat selesai. akan ikan untuk berenang di air, dan burung untuk terbang di udara. Kan sayapmu, dan kicauan sukacitamu. Hari kelima selesai. Lalu Tuhan menciptakan binatang Ia menciptakan ternak, hewan liar, dan binatang melata di tanah Kata Tuhan Inilah yang paling istimewa dari semuanya Beranak cuculah Katanya Kuasailah dunia ini Peliharalah semua ikan Burung Dan hewan Hari keenam selesai Lalu Tuhan melihat semua katanya Maka pada hari ketujuh ia beristirahat Dan menjadikan hari itu hari yang khusus Hari ketujuh selesai Manusia pertama, Adam dan Hawa, tinggal di taman yang amat indah yang diciptakan Tuhan bagi mereka. Tetapi iblis datang dalam rupa seekor ular yang amat licik. Iblis menggoda Adam dan Hawa. Bukankah Tuhan berkata, kalian tak boleh makan buah dari pohon-pohon ini? Tanya ular pada Hawa. Tidak, hanya buah dari pohon yang di tengah itu. Jawab Hawa. Kalau makan buah itu, kami akan mati. Tidak, kalian tidak akan mati, kata ular. Ada alasan kenapa Tuhan tidak mau kalian makan buah pohon itu. Kalau makan, kalian akan jadi seperti Tuhan. Kalian akan tahu semua yang diketahui. <tuh> Hawa makan buah itu Ia memberi sepotong kepada Adam yang ada di dekatnya Adam di sebelumnya Satunya, sekalipi tubuh mereka Ini aneh, karena dulunya mereka tidak pernah merasa takut ataupun malu Dan memanggil Adam, Hawa, kami bersembunyi sebab kami telanjang. Lalu, ada menyalahkan Hawa, dan Hawa menyalahkan ular. <tik> Berkata, "Putra seorang perempuan akan mengalahkanmu. Hawa, kau akan menderita sakit saat melahirkan anak. Adam, kau akan bersusah payah mencari makan." Lalu Tuhan membuat pakaian bagi Adam dan Hawa Kemudian mengusir mereka dari taman itu Ia menempatkan seorang malaikat berpedang api yang menyala di sana Untuk mencegah mereka kembali dipenuhi manusia namun mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. <San> Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek tiga tingkat, satu jendela itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang masing-masing dua ekor, satu jantan, satu lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu. <tik> Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam Air tercurah dari langit juga meluap dari semua samudera dan danau Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar. Yang... Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar Abraham tinggal di Haran Tuhan berfirman Abraham Aku ingin kau meninggalkan Haran dan pergi ke negeri lain. Tuhan tidak memberitahu Abraham kemana ia harus pergi. Percayalah kepadaku. Berkata Lakukan perintah ini Maka keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar Sebab Sarah istrinya sudah terlalu tua untuk beranak Percayalah kepadaku Kata Tuhan kemana ku perintahkan kata Tuhan maka keturunanmu akan menjadi lebih banyak daripada jumlah bintang di langit keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia <tuh> Dan semua harta benda milik mereka Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan Ke sebuah negeri bernama Kanaan Pak Abraham, aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu. Kata Tuhan, Abraham membangun sebuah mesbah untuk Tuhan di sana. Abraham mengelilingi negeri perjanjian Tuhan itu. Betapa senang hatinya telah mempercayai Tuhan. Maka dibangunnya sebuah mesbah lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua janjinya. Lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. "Sara akan punya anak saat putra mereka lahir. Sara begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. 'Tuhan telah membuatku tertawa,' katanya."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 Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. Mana anak domba yang akan kita persembahkan? Tanya Ishak Jawab Abraham, Tuhan akan menyediakan. Abraham menata kayu di atas mesbah. Mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Isak Tiba-tiba seorang malaikat berseru "Abraham, jangan lukai anak itu." kata malaikat "Tuhan tahu kau percaya sangkut di belukar" korbankan domba itu sebagai ganti putramu Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya Ia menamai tempat itu Tuhan akan menyediakan Karena Tuhan sudah menyediakan korbannya Yakub ya menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum Katanya dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah. Yusuf bermimpi lagi. Matahari bulan dan sebelas bintang sujud menyembah padaku kau akan menjadi raja kami Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini. Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. <tuh> Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu. Usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga... <tik> Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya... Dan ditunjukkan kepada Yakub, tetapi Tuhan menyertai Yusuf di Mesir. Para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potiphar, salah seorang panglima pengawal Firaun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Yusuf melayani Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa. Kotivar mempercayai istrinya dan Yusuf di penjara. Bahan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan. Juru minuman Firaun dibebaskan.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 Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. Selama tujuh tahun, makanan akan makanan. Sebab sesudah itu akan datang tujuh tahun kelaparan hebat. Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali dia. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf Saudara-saudaranya ketakutan. Kalian ingin mencelakakan aku, kata Yusuf. Tapi itu bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan. Mesir dipenuhi orang Israel. Firaun yang baru takut orang Israel akan menjadi terlalu kuat. Maka ia memperbudak mereka dengan sangat kejam. Naruh bayinya dalam keranjang, lalu menyembunyikannya di tepi sungai. Kakak perempuan bayi itu mengawasinya. Putri Firaun sedang mandi di sungai. Ia menemukan bayi itu dan memutuskan untuk mengasuhnya. Sang kakak menawarkan bantuan ibunya untuk merawat bayi itu. <guluh> Musa pun beranjak dewasa Suatu hari, ia melihat seorang Mesir memukuli seorang Israel Musa membunuh orang Mesir itu Lalu Musa melarikan diri ke Midian dan menjadi gembala domba selama 40 tahun Cara dari semak belukar yang menyala, Musa, umatku sangat menderita. Aku telah memilihmu untuk membebaskan mereka. tidak bisa seru Musa Tuhan berjanji emparnya tongkat itu berubah menjadi ular ketika diambil ular itu kembali menjadi tongkat <krik> Masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Perintah Tuhan. Musa taat. Lalu dia melihat. Dimasukkan lagi, tangannya langsung sembuh kembali. Perlihatkan itu kepada Firaun. Aku tak pandai berbicara," kata Musa. "Aku akan memberimu kata-kata," jawab Tuhan. "Abangmu, Harun, bisa membantumu." Maka Musa pun menghadap Firaun untuk meminta orang-orang Israel dibebaskan. <Syukur> Musa dan Harun berkata kepada Firaun Tuhan berkata bahwa engkau harus membebaskan umatnya Israel Kalau tidak, kalian akan mengalami hal-hal buruk Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan maka Tuhan mengubah semua air di Mesir menjadi darah Tak ada yang bisa minum Lalu Tuhan memenuhi rumah orang Mesir dengan katak Di mana-mana katak Tuhan memenuhi seluruh langit Mesir dengan nyamuk di mana-mana banyak nyamuk seperti debu. Lalu Tuhan menghajar negeri Mesir dengan lalat pikat. Fir'aun tetap tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan membunuh semua hewan di Mesir. Kuda, keledai, unta, domba... Sapi dan kambing semuanya mati. Lalu, orang-orang Mesir dipenuhi borok di sekujur tubuhnya. Tuhan mendatangkan hujan es yang menghancurkan hasil panen Mesir. Hasil gakwa buah-buahan, viral tetap tidak mau mendengarkan. maka Tuhan mengirim kegelapan ke seluruh negeri. Tetapi Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Tuhan berkata, Aku akan membunuh setiap anak sulung laki-laki di Mesir. Umatku harus menyembelih seekor domba, memakannya, dan mengoleskan darahnya di ambang pintu rumah mereka. Aku akan melihat darah itu dan melewati rumah mereka. Anak-anak mereka tidak akan mati. Sebutlah peristiwa ini paskah, dan kalian harus selalu mengingatnya. Orang Israel tak raun. Akhirnya Firaun mendengarkan, dibebaskannya orang Israel.